Halo sahabat HomeMess Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita kembali lagi dengan catatan belajar yang ke-9. Di modul ini kita akan mempelajari tentang tools yang disediakan AWS untuk monitoring cloud service, AWS Config, AWS CloudTrail, dan AWS CloudWatch. AWS membantu monitoring logging dan reporting pengguna layanannya dengan menyediakan tools untuk melakukannya. Kita akan membahas tentang teknologi-terminologi. Ada AWS Config. Ini adalah layanan yang memungkinkan kita untuk menilai atau assess, mengaudit, dan mengevaluasi konfigurasi AWS Resource. AWS Config terus memantau dan mencatat konfigurasi AWS Resource dan memungkinkan kita mengotomatiskan evaluasi dari konfigurasi yang direkam terhadap konfigurasi yang diinginkan. AWS CloudTrail. Ini adalah layanan untuk memantau dan mencatat setiap tindakan yang dilakukan pada akun AWS untuk tujuan keamanan. AWS CloudWatch. Ini adalah monitoring service untuk memantau AWS resource dan aplikasi yang dijalankan di AWS. Kemudian ada Amazon Simple Notification Service atau Amazon SNS. AWS Tool ini memungkinkan kita mengirimkan teks, email, dan message ke cloud service lainnya dan mengirimkan notification dalam berbagai bentuk dari cloud ke klien. Nanti akan ada lab 9, di lab itu kita akan membuat Amazon CloudWatch Alarm untuk memberitahu kita saat akun telah menghabiskan lebih dari jumlah uang tertentu. Alarm akan mengirimkan pesan ke Amazon SNS untuk mengirimkan email atau teks notification. Ini adalah catatan perbedaan CloudTrail dan CloudWatch. Jadi AWS ini menyediakan powerful tool untuk memantau semua cloud service. Nah, CloudTrail dan CloudWatch ini adalah cloud monitoring service, tapi mereka melakukan fungsi yang berbeda. CloudTrail memantau dan mencatat semua tindakan yang telah dilakukan pengguna di akun AWS tertentu. Ini berarti CloudTrail mencatat setiap kali seorang mengupload data, run code, membuat Amazon isi 2 instant, atau melakukan tindakan lainnya. CloudTrail mencatat log aktivitas. Untuk CloudWatch, memantau apa yang dilakukan semua service berbeda dari resource mana yang digunakan. CloudWatch memonitoring aktivitas. CloudWatch membantu kita untuk memastikan bahwa cloud service berjalan dengan lancar. Layanan juga dapat membantu kita untuk tidak menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit resource daripada yang kita harapkan. Dan ini penting untuk budget tracking. Demikianlah pembahasan catatan tentang monitoring the cloud. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.